so wow niki pernah paman kalian dulu tetes gada otoritas tapi terus saya kerjain yang biaan malah pernah nambah niki pernah nambah ke putrinya guru kuloh itu dimanfaatkan beliau niki stanton warohabae stanton mas arief kapolres kantor yang hormati niki paling kurang ngisi namun 20 puluh menit itu mentop namun tetes katanya katanya niku ahli ilmi dihormati tapi nyatanya tipeksoh atas Uh, memang banyak paradok ya. Paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Kita gitu, sekula tak cerita tentang pertama tentang Ki agil, sing Al-Ma'ruf bi Ahli Nahwi. Nahwiyen di era dulu itu dadi ne tiang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adzimi syaanihi lam tahwi. Terus gitu, orang-orang baik Niko ketika usul tentang pangeran nyebut Allah la ilaha illallah bener sakit sakitnya namun nyebut domirsaan, begini ku hu hu hu akhirnya kata Torekos yang ha hu hu hu ini ku gara-gara aku gara yang <tik> <tik> <tik> <Nggak, "Ali nakuh." tik> disebut fa'uribat makna domiris jadi ngelafatkan la ilaha illwa bisa, tapi hu bisa pergi ke Jawa ini tidak mengakali, terus hukum ini sudah diakali saat -tik, ini seperti hadis ini, maka mengakhiru kalami la ilaha illwa daholah Jangan. tapi ada kekhawatiran, pas la ilaha mati jika la, la ilaha mati, tidak ada ra dikoyok ateis orang pangeran ingin menyebabkan mati tapi kan gak iso jadikan oleh Israel kan buatan yang waan, buatan yang terjadi nah daripada la ilaha ini resiko karena takut mati, pas la ilaha, dari yang terus jawa mulai nalkin mengalami Allah, Allah, Allah tapi Allah-Allah Sarasan itu tidak mewakili la ilaha ilaha akhirnya diambil domer shak'an fa'alam an'ahu la ilaha ilaha ilaha ini ku asal usul cuma kebetulan tariko kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domer nama Saatnya. tapi sementing tadi dari Kiyai Mustafa sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita uzlah kalian memang benar-benar uzlah terus kalian dihutang acara-acara publik kemarin di Habib Cintan hanya kepalaku ilmiah kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari Marrotan Wakhidah ini saya pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama Kiai itu tidak membatalkan perjanjian ini kan jauh Marrotan Wakhidah penggelam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 Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi, cong neng rokok piye rasane, nih, share rumah enak Gusti. Terus biaya pengiran diikan balik, yes kono jong layo, balik nanyeng rokok. Niku kutianya lari, lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangatnya sok menang, tapi kon balik neng rokok. Hmm. Ditakoi biaya pengiran, docon kon moron rokok kok seneng. Pulau nubon kapok Gusti, pulau nubon nyesel, ketika di dunia, anjing utus niku nih lelet Niki lek. tobat dengan bukti, diikan jenengan teng rokok, pulau Melayu. Dulu pengiran akhirnya heruwo, sama ngatim pun rokok, koyo moro. Merkot di perintah pengiran. Ya terus niki ijazah jempen akan merbu rokok, jenang sing semangat ya. <laughs> Karena zaman yang dulu sering diperintah Allah buatnya apa? semangat. Dan nah, ini kemungkinannya dibarno ini di dipanggil. Lelah-elah yang itu terus dipanggil gak ya, Nova? Yowes kayak Wongape, tak kongkon nurut tenan semangat tenan, terus diken merbu suwargo. Dan nah, ini ijazah pertama, kayaknya. <laughs> Tidak akan merbu nroko si semangat. Sing <laughs> kedua ini dipanggil ku pelengahan lelah, lelet. Katus keluar diurus gusmus nih nih pun Netpon kelautan Purworeng akhirnya nging birah dari matur gusubak turuti ya, aku diamuk birah dari matur gusubak. Dan terus nih melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke berita. Aduh, repot mewangkempak ini. Seriapat repot. Jadi begitu sepurau antar forum. Yang kedua nih bu, tikar membunrokomalehu lelet-lelet. Gelok pangeran, beton semangat. Tidak kok pangeran. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak pernah ngira, dengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jangan nyuruh lagi saya ke neraka saya tidak pernah mengira, engkau itu seperti itu terus Allah berkata, anak indahdani abdi bi yusra popos, suargo ya suargo ini dua ijazah untuk sampaian supaya bisa masuk ke apa? suargo terus kita tidak pernah tahu ada Gusto yang mengundang saya yang mengundang ganjaran yang mengundang saya ada yang mengundang saya yang karena dalam ilmu usul fakir, kembali ke usul fakir saya tidak ada kata tentang debatnya pangeran kalian nabi ini kata, saya satu dua contoh di beberapa kitab tafsir Suatu saat, Allah sering cerita nih, Suatu saat, khalilurrahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Eh, kata Nabi Ibrahim, "Heroi tal Khalil Yumi tu Khalilah." Maksud aku kekasih pangeran di ini, maksud orang yang dicintai, membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang, kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel mati tempuh pangeran. Coro politiknya nyata, lo sengko roda. Lagi senang menghentikan politiknya. Wani Kiai, lengser, Jerry beliau. Orno, Nak pulang juga ahli tawhid, ispanjaan kalau kod dokter dari ngotot, ngotot, ngotot, berpikir robot, robot. Terus Israel kan banten biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, banten biasa logika. Akhirnya maturnya pangeran kata Ibrahim masa kekasih bunuh yang dikasi, masa yang mencintai bunuh yang di. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu lebih pinter. Ketika Nabi Allah fakul katakan ke Ibrahim, harlo aital Khalil yakrohu ayal Khalilah, mosok. Jerry seneng kok aku, ketemu aku rawani. Jerry seneng kok rawani ketemu. Lani sama nangkepin mati, monggo ngegeilmu sengketa. <laughs> wong Jerry seneng pangeran kok rawani ketemu. Pangeran. Seneng. Seneng seneng ketemu. Ibrahim sih seneng, Yo yo, smarties aja dong. Bobo mati saja. Kita, apapun, mati saja Terus kedua, ini kejadi Karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fakir. Politik juga gitu. Nak kiai politik, rawan kena isu Tapi nak wong soleh oleh politik. Kue itu dipin-pin fase-fase kabe ya, Gue tegar ngerti, masih bener. Dia mau kekayang Yes, itu mang logika Usul Nubuah, oke. Logika Usul Nubuah, oke. Ketika Nabi Adam berada di damel, ini materinya saking bumi. Pertama sih diutus Jibril, Jibril ambilkan kopdutan nal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adat bila, maksudnya ista'adat bila, au bila himingka sampai di dari kamu, antasina nih. Kalau mau dengar apa dari ahlin aku dari sekolongan ini tak boleh internet banjeng, shanahu mermu binafsih mungkin tidak dibully aku antusinani, panjang nanti cerita saya tidak ingin bagian dari saya diambil, aku bolong, itu toro bumi itu sudah masalah terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah dia berlindung kepada Engkau maka saya lindungi Allah membenarkan Jibril, Mikael juga sama tapi ketika Israel, Israel itu masalah memang ketika disuruh ngambil bumi, buminya istadat billah tetap diambil A'udzubillahiminka antusinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya kata israel wa'a'udzubillah amroh. Nah, saya juga a'udzubillah di perintah Allah kok tidak kasil sudah kasil nah, nah, saya nah. tidak tahu yang benar istilahnya jibril atau istilahnya israel <tuh> Tetes memang sudut pandang makanya dulu ketika banyak pondok putri itu, kiai kuno dulu itu menentang alasannya ini anak bu Jone jelas khawatir kayaknya ini kecobohan lu jelas <tuh> <nge."> <tuh> <tuh> <tuh> tapi banyak kiai itu khawatir tenang covid fitnatin bisa. tapi ketika logikanya dibalik apakah kamu rido para perempuan-perempuan Muslimat itu tidak dapat pendidikan agama? hanya karena orang Soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli, mengajar tapi bisa ganti wali ustadz ustaz si pas-pasan itu ku, kue sama mana? Ridho kecoboh atau rido nah logika-logika usul fkeh ini yang kemudian dipakai wali songo dipakai wali songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya tapi tidak sebanding dengan asmani Allah swanahu wata, misalnya begini, dia ini kita rumok no mau, sama nafaham ibu ternompon nongpon, sama nafaham, misang kepake tawatu, sepanter saya uang awam yuk nafaham, nafaham jadi kiai, terus terus gak biasa sama, walaupun nafaham itu tersiksa, mananya jangan bukan kiai kok paham. nah sampean kan pintar kelas sekolah mestinya orang rumokno, semangatnya kasut, terus rivalitas betul, nah terus bapak mau natri tahu nonton, di saya zaman dulu dulu agar kiai ibu cocok bareng pak dokya ini gue koyok saingan. <guluh> <guluh> ini gue pun sunatul wadah bisa dihindari ini pun pun sunatul. terus kembali lagi logika logika usul fakih, ini dipakai oleh wali songo. ngeliatan ada cerita ini ruang ngeliatan, itu sudah saya cek di beberapa riwayat, termasuk di musnat imam ahmad. ada orang ini bukti teorinya wali songo itu benar. wonten tinggal nggak ada kesalahan, Niku dokumen ini, dokumen kesalahan ini gue matdun basar sepanjang mata melihat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 Ya, ya Allah, apa artinya apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu bokcil? Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada saat ditimbang nggak ngefek itu pasti kalah. Ayuh. Tapi setelah ditimbang menang yang satu bok kecil tadi, karena di situ adalah ilahi Allah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya bok itu itu dosa, dosa itu tidak saya. Kalau ini lah ilahi itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani, Gusti ya, harus dimenangkan. Nah itu malah ini kalau pengajian ini istilah no istilatul Rijal dan Nisa tapi baru kayak ngaji di Sepuro ya sudah mau halal tapi ya sudah mau terus ada Faidah di Sepuro insya Allah karena kalau menurutnya harus steril halal itu kayaknya nggak bisa terus di situ ditutup Fala Yaskulu Ma'asmillahi Ta'ala Se'i'un dibanding asmanya Allah Ta'ala sesuatu itu nggak ada nilainya pasti menang Allah Ta'ala sehingga banyak ulama menghentikan kalau berdosa, bersalah, mau cahaya gigi dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu bob terus di bawah ada Astagfirullah. Malaikat ditanya sama kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang undang. Saya berani mengabaikan. Baru orang orang ngaku mbah, mbah tenanwa <laughs> ya terus nggak ten. Wa wani tidak mempertimbangkan Gustova, Sing Mantune, Mbah Maimun <laughs> Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang mbah kok tukang maksa putu? <laughs> nah, ya, ya, ya, ya. Nah, itu itu mbah model opo. <laughs> nah saya ini sudah ngalah satu kali berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat yaitu mbah Rauh Lemeksonowo putuh dan dengan mbah yang baik putuhnya dolanan di Dibarno ini orang putuh lagi asik-asik dolanan konyapu nah itu udah jenis mbah yang baik saya harus <laughs> ngaji usul pakai yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat Kulon itu sering lepas sianaja, tonggotong -tong -tong kulongnya, pegani, dulu TV, nak bengi di ngelamun, ngayal suge, kadang nggak apa lo, tikus yang liwat re, saking rauan pegawian nih. Tapi kulon anggap janazah ini orang baik, sampai bujurnya protes, tapi opo lagi, sanggir bumi, kumuk ngelamun, ngitung tikus liwat, ngitung apa, ya? terus kulon, matur, ngitungnya ujung ungu, ngitungnya utaro kalmahasia, suwong nengoma, itu artinya tidak dugem, tidak ngelakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul suffek itu, ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar suffeknya kayak saya, mau ngkaji butuh suffeknya. Orang tidur semalaman jangan basakan taro kata hajut, wataro kalwitra, wataro kaki amaleh. Tapi bahasakan taro kata ka ka zina, kaluhiba, wataro kada wa kada minal maasi. Keren bukan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka Kiai kok amen turu? Kiai kok guion sunging? Lukiai guion sunging itu melawan. Kiai itu ustad juga manusia. Tapi beginiku yang ke penonton. Tapi kan buatan pantas. Akhirnya korbanis santri ini dicabut. Guion gak jelas. Nah, apel apel yang rodoy rapih pantas. <laughs> ngelawan nafsu iku berdalane yo dilalek-lalekno guyon iki. Lah muka muga malaikat kabeh alung usul nganggep ngono ah. Perlawanan terhadap keinginan umpama maksiat. <laughs> <Mereka masih orang. laughs> <laughs> Makanya itu disebut ding kitab usul fikih tangkubul usul itu min mubahin illa wa ya tahaqqu bihi tarku haro mimma. Fa'il zamu minas tarkul kotli wa minas tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah, kecuali saat Anda lakukan. Saat itu juga, Anda meninggalkan kehamilan. Maka, sebetulnya, mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu "tarkul Haram atau "tarkul maasi Sama-sama, ini memang kubarku kur metu, lebur lebur lebur lebur lebur lebur lebur lebur lebur semoga malaikat ini al-usuli, sehingga ngitung itu Haga tarokal lebur lebur hebat lebur orang yang lebur lebur lebur lebur lebur lebur lebur lebur lebur alumni kempek, suungi rata hajot, orang Alumni walaupun apa kalau ini aku <tuk> <gülüyor> Walaik, ngaji usul pekeh terus, supaya diperdengarkan ke malaikat supaya teorinya pakai usul apa? No? pekeh jadi kalau melihat kita melakukan mubah, ini aku ditungguh, apa? makasih nah ini pentingnya ngaji aku nate ditanya sama seorang dosen gus masa iya, Qur'an yang katanya mutu, semutu-mutunya kemudian ada ayat, kulu wasyrabun masuk urusan mangan, nggak usah disuruh orang juga makan Terus kualitasnya kuluas robi itu di mana? Terus kalau jawab, terus rokan yang penting wopo? Rapat. Rapat utawa seminar. Ndak ada rapat ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting nah, makan Ya penting makan. iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dan biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat halal keseharian ndak bisa jadi wali karena tadi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 Iya akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. bimulkin la jar Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Tersaknya dosen itu tahu. Wah, berarti kuluas robot itu luar biasa, gue. sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai pertama, "Manganku Kalau tadi baru datang kan mangan. Di sini ada mangan." Ya saya anggap itu proses jadi wali <laughs> jadi segampang itu jadi wali nah kemudian gara-gara Torekoh terus jadi wali aku repot, moco sepuluh ewu, wiridahan, konopul kesuai, kesuai ini cara -cara. Kesuai. karena ini partai gak Torekoh tadi -tadi. dulu abahnya Mbah Maimun, Mbah itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu gak mau sementeng diridani pengirahan, moco akeh akeh Nah itu partainya partai ahlil ilmu ya partainya partai ahlil apa? nah kemudian karena saya ini mengunik tafsir ya. itu saya kepingin ya menggerakkan supaya supaya ilmu Quran itu menarik caranya apa? cari sisi ekstrimnya kalau balik, kenapa sih orang gak janggal gak janggal itu gak iskal. Quran itu kan kalamuwa, salah lagi Quran itu kalamuwa masa iya Allah yang Tuhan, kemudian ngendikan iya kanakbuduwa, iya kanas kepadamu aku menyembah masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad, padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid, Allah yang disembah bukan yang menyembah semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini wa yukot qabla iya kanak budu kulu sebelum iya kanak budu itu ada kata yang disimpan yaitu kulu jadi iya kanak budu itu betul ngendikahannya Allah cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulillah jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad Muhammad kul iya kanak butuh. kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu iya kanak butuh jadi ini kalam yang sudah milik kita nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iya kanak butuh. karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdina mustaqim tunjukkan kami jalan yang benar kalau ihdinasiru al-mustaqim kalamu'ah, berarti kan Allah yang berdoa nah, sehingga semua tafsir bilang sama wayuqot daruqoblaqauli ihdinasiru al-mustaqim kulu nah, terus ada yang lain bilang, jangan mulai iya karena butuh ya semuanya mulai bismillah, kulu bismillahirrahmanirrahim masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim Nah, dengan tafsir seperti ini, terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul faqqih kembali ke bala kembali ke naku kalau ndak ya anda akan menafsir Qur'an pakai logika anda sendiri sampai ada mungkirul, mungkirus sunnah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 Iparnya membaca toha ma alikal quran al, -qur al kemudian dia masuk lalu gimana tentang hudal lil -takin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Banyak ulama yang mengatakan lil takin itu balaghonya lil iktifak. Ai lil Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya kalau sampean punya ponakan dolan, congcong nang mangan. Ya maksudnya mangan beombe -um -be mangan tok seretan mati kan. <laughs> itu kan satu paket. Sarobila kumul haro Kumulharro ewal berda pakaian yang melindungi dari panas di situ nggak disebut wal berda tapi artinya juga wal berda karena kalau tidak diartikan lil ikfa nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin corong daun nguyai segoro mustaqwa kok nah ini kita butuh butuh ahli tafsir yang al usuli karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi saulah lagi punya kualitas lagi kalau ndak Quran tuh kayak biasa biasa saja kayak tadi kulwasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau seorang barokahnya hormat sama orang alim, kata sekitar akil, ke syirah dan keluarga mereka orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah, dalam gusmusul, ahli ilmu buatan krono, niat fakir buatan. Biar sampean ngerti lah. Kalau ngadepi ahli ilmu ilmikum pun buatan level. Ahli ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah saw. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngintikanlah aduawala tiarat. Tadi ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok ontah yang kena kudisan itu dijejerkan yang waras. Yang waras ikut kena kudisan.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 dulu ahlul madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual pentil dijual harganya 2 juta, masa iya pentil harganya 2 juta? karena dengan asumsi, sudah jadi mangga tapi ketika nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu ab si kailan, orang paling buruk dalam pertimbangan, dalam jual beli nabi cara ngentikan itu unik aro'aytum, law annawohayam na'usamroh, fabimayastakhillu ahadukum ma'la'akhih kalau pentil ini ternyata kena angin, terus kemudian tidak jadi buah lalu kamu menerima uang dua juta itu atas nama apa? atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mang? enggak masuk kalau pentil seharga 2 juta semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu bakdabuduwi, sholakhia, setelah samroh ini berbentuk tapi Nabi tetap menghentikannya pakai logika nah, sekarang banyak kiai yang sedih-sedih nakrakan, sebenarnya Nabi itu ngajari logika ada pemuda, dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas saya ini ingin Islam, tapi jangan larang sek bebas wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi, karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi ya tak izinu zina, Dia minta izin supaya tetap boleh zina Kata Nabi, suruh ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibuhuli bintik, kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki, dia bilang, ya ndak saya bunuh orang itu. Andakan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibuhuli bintik, atau hubuli umik, atau hubuli uktik, atau hubuli kolatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenanya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu yang didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu di zina. Sehingga otaknya itu, wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, sama mau islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan, atau buhuli bintik, atau buhuli umik, atau buhuli uktik, atau buhuli kolatik. Sampai dia ini tidak bisa apa-apa. Sudah, -apa. sudah, sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul. Il. Sama itu kan, kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya, berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa, kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah, itu dikunjungi kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, "Lima Anda dan kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu." Jamnya beliau, "Innama Anatopi pun udah Wilmardo." Di mana-mana Nabi itu ya, dokter. Di mana-mana dokternya, bukan yang, yang sakit jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu khilaf ul apa? Rahmah. masyur itu saya sering cerita, dan itu ada di kitab khiliatul awliya Nabi Yahya itu lebih ceria Nabi Isa itu agak sering cemburut atau kebalikannya, apa? yang satu itu mali aroka abisan. Ka'anna ka'an na rahmatillah kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, kamu kok rasa syukur yang satu itu ga mali aroka dohikan. aro ka'dohikan, ka makrillah koe kok guya guyu kok wis bebas kon roko gitu. Nah sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau saya Abdul Haddad itu tanya, "Congkoe ngaji sopo, Ngaji si A." Kiai-mu tau nangis? Ndak. ojo ngaji. Kiai-mu ati atas, kiai ngaji iso nangis. Tapi kalau Abdul Khasar Rasadili kebalikan, "Congkoe ngaji sopo, Ngaji si A." Kiai-mu tau guyu ngaji mboten nate. Serasa ngaji wong, wong ra syukur. Jadi, nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khauf wa Ada khauf, ada apa? Roger. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalangga nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asybani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fakir Dia nggak fikir itu aman, ngeringankan kisah. Kan? Kan gak jadi nafikir yang dihisab Malikat apa Kan nggak bisa nih samjengan. Apa saja ada punya? Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, orangnya sudah meninggal. Tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Ashebani. Kamu ke sana. Dari Madinah ke Irak. Dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngitung uang itu di meja. Emasnya itu banyak. Uangnya banyak, dihitung di meja. Malah kaget. Setelah ini gedeng Kiai kedunyan, ini ketemu Kiai kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Ashebani itu wali, kamu tanya. Kamu heran ya, ada Kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang Fasek. Biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jangan saja <laughs> semenjak itu Imam Syafi'is mulai rodok senang duit <laughs> jadi itu ada ceritanya, kok diangin-angin, nah, terus keterusnya umatnya kayak gini-gini itu -gini <laughs> jadi ini cerita, cerita apa istihad, apa cerita apa? istihad sama pangkat juga sama, gue senang nah, orang Sholeh tidak ikut ngurus negara ini mau dikemanakan negara ini tapi ada yang berpikir, gue senang orang Sholeh terkontami nah, ter nah sih, ya sudah monggo yang serah payu jabat ya berpikir siut yang payu ya berpikir politik <laughs> yang penting semuanya itu berdasar ilmu. yang penting itu semuanya berdasar apa? ilmu. karena ilmu ini basis yang paling diridhani Allah Mas masyur itu di isyak, sering diceritakan Imam anak alim, uhib bukullah alim kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim karena orang alim ini yang tahu perspektif orang yang nggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu nggak ilminya di depan orang alim itu sangat-sangat apa? ilmiah ya itu tadi misalnya ada ayat wamin ayatihi manamukum billayli wa nahar masa iya? tidur yang ngorok, semua turunnya serah jelas kok jadi wamin? ayat tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau tidak tidur itu kayak apa rusaknya? dan toh pas-pasan ini satu-satunya solusi, yuk turu bengi ngempet ke udang duduk, dugem bareng turu, esok esbar, Alhamdulillah coro melek, iman kamu seberapa? tarikan-tarikan maksiat, posisi kamu terjaga? bisa kalah kan? tapi kalau tidur? sukses kan tarikul masinya? nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat, disebut wamin ayat mana manamukum Bilah Ilmiah, sampai Imam Muazzal menggantikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman anaumu ibadah terbaiknya itu itu. Jadi maksudku loh ya, ten. sampai nangut jalur Wong Alim dia turu ya ibadah, tenguk-tenguk ya ibadah, jagongan ke ibadah, kejul-kejulakan ambil kono gini, ibadah. Karena ini semuanya Al Bihadillah, Birohmati, Babilali, kan abah? kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya seutuh. Kiai kok jagongan, guyon semongi, kiai opo. Kiai kok turu semongi, kiai. Karena basisnya ada. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ingatkan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ingatkan takufur syarroka anin nas fainaha sotaqoton mingka Allah nafsi. Tadi beliau juga cerita di nasihat ibaun lam tusin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini, ini paling gampang apa? Tidur kan? Terus <laughs> kapan nak <tuk> turu isra zino ramahaling wong, wis olah tusi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 Ya kalau kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Lalu, itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah di kan. Jadi kalau wiritan laila ilmu itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. Laila ilmu itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafatkan laila ilmu. Neraka yang begitu ekstrim sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu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 itu hilang semua tapi gara-gara ada ada ilmu terus diumumkan tahlil dinding kia haji ni'am, mesti singguri, wah sewi mesti singguri padahal kalau kamu tahu ilmu nyata, ini kalimat yang luar biasa kalimat yang bisa melebur dosa bahkan dalam adab sadiliyah itu unik kalau kamu wiridah nilai itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan alasannya Abdul Hasan Asadili itu faalam anna hu la ilaha illwah wa li kalimat orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali, tidak akan dimaafkan Allah. tapi yang melafatkan lay lay langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya lay lay ilwah. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> ya, ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun. Istighfar 100 kali atau 1000 kali. Dimaafkan tidak? Tidak kan? Tapi kalau membaca lay lay dimaafkan. Jadi istighfar itu efek positif. Itu kalau dibarengi, lay bika ilwah. Makanya wastafidlilam pikae bihajil kalimah. Kamu boleh istighfar berdasar hadir kalimat berdasar dari Tapi terus kemudian ya itu banyak itu urusan rasa. Justru karena lain-lain kalimat atau harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Itu itu urusan Monggol lah. Tapi apapun itu basisnya harus apa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan dihukumi kafir. Itu karena aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim. Sekarang yang muslim menjadi kafir. Tuh paham kok seaneh itu. <guluh> gitu kan? <guluh> ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu itu kan aneh betul hadil kalimat kalimatun soro bihal kafiru musliman faqai fa muslimu bidhali kafiron ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi? aneh gak? aneh jadi kalau suwon sepokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat bicara ini agaknya agaknya agaknya agaknya agaknya politik terus tapi politik kebagian dari ilmu, itu harusnya teranggol ini yang terima kasih